Ruang pemeriksaan harta karun yang luas dinyalakan dengan baik. Suasana heningnya benar-benar berbeda dari kebisingan di luar. Lindong duduk di depan bilik pemeriksaan harta karun. Ada seorang pria parubaya dengan senyum profesional di seberangnya. Pria parubaya menatap Lindong dan tersenyum bertanya, Tuan, apakah kamu ingin sesuatu diperiksa? Lindong sedikit mengangguk dan tidak bertindak rahasia dengan mengepalkan tangannya. Botol batu giok muncul dalam sekejap. Cairan hijau zamrud perlahan-lahan berputar di dalam botol giok karena energi kehidupan yang mengejutkan menyebar dari dalam. Ini adalah mata pria Parubaya itu sedikit fokus ketika dia melihat cairan hijau zamrud di dalam botol giok. Segera, beberapa kegembiraan naik ke matanya saat dia dengan lembut mengklarifikasi, apakah ini serum kelahiran spiritual inti? Iya nih, Lindong mengangguk. Petugas pemeriksa harta karun dari Sky Merchant Court ini memang memiliki sepasang mata yang bagus. Yang terakhir telah mengenali item sebelum diberitahu apa itu. Aku ingin menyerahkan barang ini ke Sky Merchant Court untuk dilelang. Pria parubaya itu tidak terkejut dengan kata-kata ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Puan, tolong tunggu sebentar. Serum kelahiran spiritual inti sangat berharga. Aku akan mengundang orang yang bertanggung jawab untuk membantu kamu menghargainya. Apa yang kamu katakan? Pria itu melihat Lindung mengangguk setelah kata-kata itu diucapkan. Sebelum berbalik dan memasuki aula bagian dalam. Sementara Lindung tetap duduk diam. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Sebelum dia mendengar suara langkah kaki yang lembut. Aroma yang tenang juga mulai mengalir ke ruangan tertutup. Apakah pelanggan ini bermaksud melelang serum kelahiran spiritual inti? Suara lembut dan lembut tiba-tiba terdengar. Lindong mengangkat kepalanya. Hanya untuk melihat bahwa ada seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan gaun merah cerah. Dia memiliki sosok yang sangat baik dengan lekuk tubuh yang mempesona. Dan wajahnya berbentuk oval yang sangat indah. Pada saat ini, ada sedikit senyum di atasnya. Senyum ini menyebabkan dagunya terlihat sangat runcing. Secara keseluruhan, dia cukup cantik. Saat ini, wanita berbaju merah itu menggunakan mata obsidian hitamnya yang cerah dan indah untuk melihat Lindong. Penampilan seperti itu dipenuhi dengan daya pikat. Lindong jelas sedikit terpana dengan penampilan wanita ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan mengangguk. Dia melirik pria parubaya dari sebelumnya di belakang wanita berpakaian merah. Dia berdiri di tempat itu dengan sangat hormat. Dari sini. Orang bisa mengatakan bahwa status wanita ini di Sky Merchant Court benar-benar luar biasa. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan sedikit fluktuasi daya Yuan yang relatif kuat dari tubuh wanita berpakaian merah ini. Jelas, wanita ini juga sangat kuat. Chaotic dimensi ini memang penuh dengan individu tersembunyi yang kuat. Lindong mengerutkan bibirnya. Usia wanita berpakaian merah ini mirip dengan Little Underworld King Xieyan. Namun, dia sepertinya tidak lebih lemah dari yang terakhir. Bolehkah aku tahu apakah itu nyaman bagi kamu untuk mengungkapkan nama kamu? Wanita berpakaian merah menatap Lindong dengan senyum cerah saat dia bertanya. Lindong, Lindong ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Dia tidak menyembunyikan namanya. Tampaknya tidak perlu melakukannya di caotic dimensi ini. Aku adalah manajer Skymer Chancord, Tang Dongling. Wanita berpakaian merah itu menjawab dengan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya yang lembut untuk mengambil botol giok yang berisi serum kelahiran spiritual inti di depan lindong. Mata cantiknya sedikit cerah setelah merasakan energi kehidupan yang kaya di dalamnya. Setelah itu, dia berkata, ini memang inti serum kelahiran spiritual. Apalagi, life key di dalamnya cukup kaya. Ini dapat dianggap sebagai serum kelahiran spiritual inti kelas tinggi. Petik 2 jika saudara lindung ingin melelang barang ini, harganya bisa ditetapkan satu juta pil. Suan Yuan item ini sangat bermanfaat bagi para ahli di tahap kehidupan mendalam. Kemungkinan akan menarik persaingan penawaran yang cukup. 5 Tetes korbert spiritual serum dalam botol ini mungkin bisa mengambil sekitar 10 juta pil. Suan Yuan petik dua 10 juta pil. Suan Yuan, kalau begitu kita akan melakukan seperti yang disarankan, tang petik dua lindung tidak keberatan dengan ini dia mungkin tidak dianggap sangat kaya dengan 10 juta pilsuan Yuan ini namun kemungkinan dia akan bisa mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan jika dia tidak bersaing dengan faksi kuat itu awalnya lindung memiliki 8 tetesan serum kelahiran spiritual inti ini namun dia telah menggunakan satu tetesan di misterius spirit Island dan saat ini hanya tinggal 7 tetesan yang tersisa dia hanya mengeluarkan lima dari mereka untuk pelelangan ini. Dua tetesan yang tersisa disimpan oleh Lindong. Setelah semua, hal ini juga sangat bermanfaat bagi Lindong. Itu benar. Nonatang, bolehkah aku bertanya apakah akan ada Volcano Flame Essence seton dalam pelelangan? Lindong baru saja akan berdiri setelah menyelesaikan masalah inti serum kelahiran spiritual. Ketika dia tiba-tiba sepertinya telah mengingat kembali sesuatu. Dia dengan cepat membuka mulutnya dan bertanya, "Volcano Flame Essence Stone." Tang Dongling sedikit terkejut. Dia segera merenung sejenak sebelum menjawab, "Bahan yang agak langka. Namun, bahan seperti itu akan direbut oleh berbagai faksi kuat saat mereka muncul. Beberapa mungkin muncul selama pelelangan ini, namun mereka telah menjadi target diam-diam." Lin Dong sedikit mengernyit mendengar kata-kata ini. Jika dia tidak dapat menemukan delapan Volcano Flame Essence Seton, dia tidak akan bisa memperbaiki Burning Sky Guides. Dia benar-benar akan mengalami beberapa masalah jika lelaki tua Nefarious Bon itu datang mencarinya lagi. Lagi pula, dia tidak bisa sering menggunakan metode itu yang akan membuat mereka berdua terluka parah. Apakah saudara Lindong benar-benar membutuhkan bahan ini? Tang Dongling tanpa sadar tertawa setelah melihat kerutan Lindong. Sky Merchant Kotku memang memiliki beberapa Volcano Flame Essence stone Namun, mereka tidak siap untuk dijual. Jika saudara Lindong meminta mereka, aku dapat membuat keputusan untuk menjual beberapa dari mereka kepada kamu. Perlakukan itu sebagai isyarat untuk berteman dengan saudara Lindong. Petik 2. Kehilangan Pria parubaya di belakang Tang Dongling akan membuka mulutnya setelah mendengar kata-kata itu ketika dia dihentikan oleh lambaian tangan yang terakhir. Lindong juga sedikit terkejut saat melihat Tang Dongling. Kemungkinan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mengambil inisiatif untuk membantunya, meskipun dia tidak mengerti alasannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat setelah ragu-ragu sejenak. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada nona Tang atas bantuanmu. Lindong tidak mencoba untuk bertindak dan menolaknya. Ini karena dia benar-benar membutuhkan batu api esensi api gunung api saat ini. Saat ini, berbagai pakar berkumpul di Sky Merchant Region ini karena pelelangan Sky Merchant. Jika Lindong ingin bisa membela diri, dia harus memperbaiki Burning Sky Guides. Bolehkah aku menanyakan harga untuk Volcano Flame Essence Seton milikmu? Aku mungkin akan membutuhkan 8 potong. Petik 2 Harga setiap batu api gunung api esensi tidak akan lebih rendah dari inti kelahiran spiritual inti. Masing-masing bernilai sekitar 1 juta pil suan yuan. Delapan dari mereka akan menelan biaya 8 juta pil suan yuan. Tang Dongling sedikit mengangkat dagunya yang tajam. Senyumnya memiliki rubah seperti pesona dan pesona. 8 juta pil suan yuan. Lin Dong merasa sedikit canggung setelah mendengar harga ini. Dan berkata, maafkan aku. Aku tidak punya begitu banyak pilsuan Yuan dengan aku sekarang. Aku berpikir bahwa aku akan menunggu sampai serum kelahiran inti spiritual dijual sebelum aku pergi ke sini untuk membelinya. Petik dua, Tidak apa-apa. Brother Lindong dapat mengambil batu api esensi gunung api terlebih dahulu. Karena serum kelahiran spiritual inti kamu akan ditinggal bersama kami. Jangan bilang bahwa aku masih takut kamu akan lari. Tang Dongling tertawa. Setelah itu. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Pria paruh baya di belakangnya dengan cepat mundur, sebelum kembali selusin menit kemudian. Sekarang ada kotak giok di tangannya. Fluktuasi yang sangat panas menyebar saat kotak dibuka. Lindung menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia melihat ke atas, dan melihat delapan kristal merah menyala diam-diam tergeletak di dalam kotak giok. Tampaknya ada beberapa lava yang mengalir di dalam kristal-kristal itu. Sementara gelombang demi gelombang fluktuasi yang sangat liar dan keras terus berdesir dari mereka, itu memang batu esensi api gunung api. Mata Lindong berkelip. Dia akhirnya menemukan hal ini setelah banyak usaha. Saudara Lindong, tolong terima mereka, kata Tang Dongling tersenyum. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Dongling dengan cara yang husyuk. Setelah itu, dia menerima kotak batu giok dan menyimpannya di tas kiankunnya Ketika dia dengan sungguh-sungguh berbicara, aku pasti akan membalas kebaikan ini yang telah diberikan Nonatang kepadaku hari ini. Jika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, Lindong tidak menyadari mengapa Tang Dongling akan membantunya sedemikian rupa. Namun, Lindong adalah seseorang yang akan membalas budi. 10 kali lipat, terlepas dari alasannya, Lindong telah menerima niat baik Tang Dongling. Kata-kata saudara Lindong ini sudah cukup. Kamu bisa datang ke Sky Merchant Court untuk mencari aku jika kamu memiliki sesuatu yang kamu perlu bantuan selama periode waktu ini. Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah. Lin Dong mengangguk, dia sekali lagi mengucapkan beberapa kata sopan, sebelum berbalik untuk pergi. Nona muda, mengapa kamu melanggar aturan untuk orang asing? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mencoba dan memenangkan orang ini? Pria parubaya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah Lindong pergi. Apakah kamu tahu siapa dia? Mata Tang Dongling yang panjang, sempit dan cantik sedikit menyipit saat dia bertanya. Aku tidak. Beberapa waktu sebelumnya, bahwa Sentu Jue dari klan Sentu dikalahkan oleh seseorang. Dan orang yang mengalahkannya disebut Lindong, kata Tang Dongling lembut. Mengalahkan Sentu Jue ya, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun. Aku khawatir ini tidak cukup untuk mendapatkan perhatian seperti itu dari Nona Muda. Kan, pria parubaya itu merenung. Setelah kejadian itu, pria tua nefarious Bon itu mencoba membunuh orang ini karena dendam. Namun, orang tua nefarious Bon akhirnya menjadi tongkat manusia dan melarikan diri dengan luka serius. Oh, ekspresi pria parubaya itu akhirnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Orang tua Nefarious Bond adalah setengah langkah ahli tahap kematian mendalam. Dia cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, aku secara kebetulan mendapatkan beberapa berita. Setengah tahun yang lalu, pertempuran gempa bumi terjadi di wilayah Suan Timur. Dalam pertempuran besar itu, tiga master sekte besar Gerbang Yuan bergerak bersama dalam upaya untuk membunuh seorang pria muda. Namun, yang terakhir itu akhirnya berhasil melarikan diri. Ada desas-desus bahwa ahli panggung reinkarnasi telah membantunya pada saat kritis terakhir. Bibir merah Tang Dongling sedikit mengerucut karena rasa ingin tahu yang kaya berkelip di dalam matanya yang cantik itu. Dia melihat pria parubaya yang terperangah di sampingnya dan memberinya senyum menawan. Pemuda itu juga disebut Lin Dong. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 910. Menyempurnakan gerbang langit terbakar. Apakah rindu muda berarti bahwa Lindong kawasan Suan Timur dan orang ini adalah satu dan sama? Wajah pria parubaya itu agak kaget. Jika mereka berdua adalah orang yang sama, bukankah itu berarti ada ahli super yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi mendukung Lindong? Seorang ahli di tingkat itu adalah seseorang yang Skycourt Tan Court mereka tidak mampu untuk menyinggung. Meskipun aku tidak dapat memverifikasi ini, masih perlu untuk menjaga hubungan yang baik. Aku percaya bahwa ayah juga akan memilih untuk melakukan hal yang sama jika dia ada di sini. Meskipun harga 8 Volcano Flame Essence seton mahal, itu mungkin bahkan tidak layak disebutkan dalam jangka panjang, Tang Dongling tertawa pelan. Bahkan jika mereka berdua bukan orang yang sama, Lin Dong masih memiliki potensi untuk menjadi teman yang layak. Orang seharusnya tidak meremehkan keterampilan Lindung mengingat bahwa ia mampu memaksa setengah langkah ahli tahap kematian mendalam sejauh itu hanya dengan kekuatan tahap awal kehidupan mendalam. Jika mungkin berteman dengan orang seperti itu, tentu saja akan jauh lebih baik daripada menjadi musuh dengannya. Nona muda benar-benar menjadi lebih dan lebih teliti. Pria parubaya itu memuji sambil mengangguk. Jika benar-benar ada ahli super tahap reinkarnasi mendukung Lindong. Yang terakhir akan diperlakukan sebagai VIP bahkan oleh Master Pengadilan Pedagang Sky mereka Tang Dongling menyeringai Dia berkata, jangan membocorkan masalah tentang Lindong. Dia saat ini menghadapi banyak masalah Meskipun dia telah melukai orang tua Nefarious Bond dengan parah Kita tidak boleh lupa bahwa orang tua itu adalah seseorang dari Gua Angin Iblis Saat ini, Little Underworld King Xie Yan juga hadir Lindong akan menghadapi beberapa masalah jika mantan mengenalinya. Petik 2. Pria parubaya itu mengangguk. Bawahan ini mengerti. Oke. Pergi dan lanjutkan pekerjaanmu. Ada 10 hari lagi sebelum lelang akan dimulai. Kali ini. Cukup banyak faksi kuat telah datang. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Kata Tang Dongling. Dimengerti. Pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Setelah itu. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Tang Dongling menyandarkan kepalanya ke samping, saat matanya yang cantik melihat ke arah yang ditinggalkan Lindong dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia jelas sangat ingin tahu tentang identitas Lindong. Lindong meninggalkan ruang pemeriksaan harta karun. Setelah itu, dia menemukan Mulingshan di luar, yang matanya agak terpesona saat dia melihat sekeliling. Dia kemudian menyeretnya dan distrik Sky Merchant Court ini, Lindung telah memperoleh cukup banyak dari perjalanan ini. Setelah mendapatkan delapan Volcano Flame Essence Seton, dia akhirnya memecahkan masalah yang relatif sulit. Dengan bahan-bahan ini, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan Burning Sky Cauldron. Meskipun itu tidak akan sebesar ketika orang tua Ventian memegangnya saat itu. Lindong tidak perlu lagi takut kepada siapapun yang bukan ahli tahap kematian yang mendalam. Kartu truf yang kuat seperti itu jelas diperlukan di tempat kacau ini di mana semua jenis pakar berkumpul. Lindong tidak terburu-buru untuk mencari penginapan setelah meninggalkan Sky Merchant Court. Sebagai gantinya, dia memimpin Mulingshan saat mereka berjalan-jalan di Sky Merchant City untuk beberapa waktu. Hanya saat itulah keinginan gadis kecil ini untuk bergabung dalam keaktifan puas. Akhirnya, Lindong membimbingnya untuk menemukan penginapan di dalam kota untuk beristirahat. Lindong memberi isyarat dengan tangannya di dalam ruangan yang luas dan tenang. Saat Burning Sky Cauldron bergegas keluar, gelombang demi gelombang cahaya merah-merah terus menerus dipancarkan darinya. Lin Shan, aku akan berada dalam kultivasi terpencil selama beberapa hari. Kamu harus tinggal di dalam sebanyak mungkin. Sky Merchant City saat ini sangat kacau. Tidak ada yang tahu jika ada orang dari klan Blut di Manshark di luar. Kemungkinan akan ada banyak masalah jika kamu ditemukan. Lindong memperingatkan Mu Lingshan di sampingnya. Oh, Mu Ling Shan cemberut mulut kecilnya setelah mendengar bahwa Lindong berencana mundur ke budidaya terpencil. Namun, dia akhirnya mengangguk. Itu benar. Bagaimana segel yang ditempatkan pada kamu? Lindong sepertinya mengingat sesuatu ketika dia tiba-tiba bertanya. Dia bisa merasakan bahwa Mulingshan harus relatif kuat Dan kemungkinan bahkan lebih kuat daripada Little Underworld King Xie Yan. Namun, segel telah dipasang padanya Jika segel dilepas dan kekuatannya pulih Dia pasti akan menjadi penolong yang hebat bagi Lindong Itu belum menghilang Segel hiu terkutuk itu cukup tangguh Petik 2 Mulingshan menarik lengan bajunya Simbol cahaya hiu darah muncul di bahu putih kecilnya dia melihat simbol cahaya ini dan tampak sedikit frustrasi. Bagaimana kita bisa menghapus segel ini? Lindong mengerutkan kening dan bertanya. Aku butuh semacam bahan spiritual yang disebut. Rumput Raja Roh Laut. Hanya dengan itu aku akan bisa memecahkan segel ini. Mulingshan berpikir sejenak sebelum menjawab. Seeking spirit grass. Lindong bergumam pelan. Ini adalah bahan spiritual yang langka. Dia harus melihat apakah dia bisa menemukannya begitu pelelangan dimulai Bagaimanapun, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Mulingshan menyelesaikan masalah segel Kamu harus berhati-hati selama beberapa hari ini Tugas menjaga kami akan diserahkan kepada kamu Petik 2, Lindong menarik kedua kucir itu ke kepala kecil Mulingshan Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak di hadapan ketidaksenangan gadis kecil itu Sebelum tubuhnya bergerak dan masuk ke burning sky cauldron itu Interior burning sky cauldron masih merupakan tanah kuning yang sama Lindung melayang di langit Saat matanya menyapu ke bawah Dia menyeringai dan bertanya Yan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Saat itu, orang tua Ventian sudah sepenuhnya menyelaraskan burning sky cauldron ini untuk kamu Metode untuk memperbaiki gerbang pembakaran sky tersembunyi di dalam Burning Sky Cauldron. Hanya kamu yang dapat menemukannya. Batu leluhur menembak keluar dari tubuh Lindong. Sesosok cahaya muncul dari itu ketika Yan memandang Lindong dan berkata. Lindong mengangguk mengerti. Dia menutup kedua matanya dan membiarkan pikirannya menyebar secara bertahap. Akhirnya, mulai berangsur-angsur bergabung dengan Burning Sky Cauldron ini. Setelah merger ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa informasi yang tersembunyi di dalam tungku mulai berkumpul ke arahnya. Lampu merah-merah menutupi tubuh Lindong. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Sebelum secara bertahap tersebar, dan mata tertutup Lindong juga perlahan terbuka. Ada beberapa lampu merah-merah yang berkedip di dalam mereka. Jadi seperti ini, Lindong tertawa lembut saat ini. Ia sudah mendapatkan metode pelatihan dan prosedur operasi untuk Burning Sky Gate dari Burning Sky Cauldron. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah proses yang relatif rumit. Saat itu, orang tua Fentyan telah menghabiskan beberapa tahun untuk memperbaiki delapan Burning Sky Guides itu. Tentu saja, Lindong saat ini tidak berani membandingkan dengan orang tua Fentyan. Orang itu telah menggunakan delapan gunung berapi kuno untuk memurnikan Burning Sky. Guides itu bisa menekan Imo tingkat umum setelah penyempurnaan yang sukses, dan bahkan bisa menjadi ancaman bagi Imo tingkat raja. Di sisi lain, bahan yang digunakan Lindong hanyalah delapan Volcano Flame Essence seton. Meskipun batu-batu ini mengandung jumlah energi vulkanik yang relatif besar, mustahil untuk membandingkan keduanya. Untungnya, Lindong tidak berharap untuk menggunakan ini untuk menangani himo itu. Yang ingin ia lakukan adalah memiliki metode untuk berurusan dengan lelaki tua tulang nefarious itu pada saat yang berikutnya datang mencarinya. Ayo mulai. Lindong menghembuskan napas dengan lembut. Cahaya merah berkedip di matanya. Karena kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel. Menyusul perubahan segel ini. Seluruh domain tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tanah kekuningan di bawah runtuh. Karena banyak pilar cahaya merah-merah menyala ke awan. Panas yang liar dan keras diam-diam melonjak dalam ruang ini. Pilar-pilar cahaya saling berjalin. Akhirnya, mereka berubah menjadi formasi yang sangat besar. Cahaya api naik di dalam formasi. Dan tampaknya telah membentuk api yang mengerikan. Lindung mengangkat kepalanya dan mengamati formasi yang telah terbentuk. Dengan lambayan lengan bajunya, kotak giok itu terbang keluar. Selanjutnya. Kotak itu meleleh, dan delapan lampu merah menyala. Akhirnya, mereka melayang di udara. Bas-bas, suhu di dalam Burning Sky Calodron melonjak hampir seketika setelah kemunculan delapan Volcano Flame Essence Seton ini. Segera setelah itu, badai api turun dari segala arah, pemandangan yang sangat megah. Lindong menyaksikan adegan ini, matanya berisi kejutan tebal, untungnya. Dia saat ini bisa meminjam kekuatan Burning Sky Cauldron Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki Burning Sky Guides Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya akan berlarut-larut tanpa akhir Bagaimanapun, energi yang sangat besar yang diperlukan selama periode perbaikan bukanlah sesuatu yang mampu dicapai oleh tahap kekuatan mendalam kehidupan awalnya Lindong duduk di udara Sepuluh jarinya menyilang Sebelum terbalik, tangisan lembut tiba-tiba terdengar, burning sky cauldron, sempurnakan gerbang langit. Bang-bang, arai besar di langit bergetar, delapan pilar api besar tiba-tiba mengalir ke bawah, pilar api bergoyang, dan benar-benar berubah menjadi delapan naga api raksasa. Setelah itu, mulut naga dibuka, dan menelan delapan volcano flame essence seton. Kubuh Titanic dari delapan naga api mulai meringkuk setelah mereka menelan Volcano Flame Essence Stone. Mereka tampaknya secara samar-samar berubah menjadi delapan kuali api. Di dalam kuali, Volcano Flame Essence Stone terus-menerus mengeluarkan energi mengamuk dan menghanguskan. Lindong mengamati semua ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Dia bahwa dia sebagian besar akan bergantung pada Burning Sky Cauldron untuk memperbaiki Burning Sky Guides. Yang perlu dia lakukan adalah untuk mengontrol proses dari samping. Saat ini, sebagian besar yang bisa ia lakukan sudah dilakukan. Yang tersisa adalah menunggu prosesnya selesai. Apakah itu sukses akan sepenuhnya tergantung pada keberuntungan lindung sendiri? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah.